Buset dewer udah tiga kali Devo ini kita nggak menang-menang Rungkad mulu, rungkad Iya, Ing Malang duitnya gua buat beli ketumbar kebake lagi buat depo Dih, usir ini gua dari rumah Nah, Ing, itu kaki Zeus ya? Iya, Wer Enak banget itu dia lagi senang-senang di situ Sedangkan banyak orang-orang di luar sana pada sengsara Ayo kita cilik, Wer Kita belas kan denam kita Hahaha, <garlic> uang yang paling empat adalah uang kekalan pemain hahaha ha, ayo lo kena juga lo ketangkep ayo kita bawa ke markas kita lah saya ada di mana nih lo ada di markas gua jangan coba-coba macam lo selesai apa Bang kok bisa diikat buset jangan pura-pura bego lo, lo yang namanya Zeus kan ya bang, saya Zeus. lo sadar nggak? banyak orang harta bendanya pada abis gara-gara lo, ada yang jual motor, mobil, ada juga yang sampe jual keperawanannya, keberjakaannya kemarin lo, tetangga gua sampe bininya dijual, tega lo, mana hati nurani lo, bukan saya bang, saya cuma kerja sama bos saya bang, asal lu tahu ya tadi gua udah depot tiga kali tapi kalah mulu, gara-gara lo kagak kasih petir, asal giliran lo pecah banyak gak lo kasih petir, giliran lo kasih petir, agak pecah-pecah, Bapan sih? Emang udah begitu aturannya, Bang? Soalnya kata bos saya, gak. kekalahan member adalah kemenangan kita. Begitu katanya. Emang lu digaji berapa lu sama bos lu? Sampai tega-teganya lu bikin banyak orang sengsara. Gaji saya UMR, Bang. Sama transport dapat, dia dapat, penjangan anak istri dapat. thr lima kali gaji. Bonus tahunan 10 kali lipat. Terus kalau banyak member yang kalah, saya dapat bonus juga, Bang. Lah, masih ada lowongan kayak gitu? Ada, Bang. Minimal 3, Bang. Buset, lo ngapa jadi nanyain low Wer? Kali gitu, Ing, buat kita berdua. Gua ngwer, kagak mau kerja begitu. Walaupun gaji gua kecil yang penting halal, we. Udah mendingan lu tobat aja, Us. Sebelum terlambat kata bos saya. Tobatnya entar kalau udah tua. Lah, bukannya lu udah tua ya? Umur saya mah baru 25, Bang. Buset dah, umur 25 muka manusia purba Udah Mendingan lu tobat sekarang. Jangan pakai nungguin tua lo. Nanti aja, Bang, tobatnya. Soalnya cicilan rumah saya belum lunas. Buset, dah buset ngelawan mulu. Lu mau tobat apa gua arah keliling kampung lo? Jangan, Bang. Ya udah, saya tobat, Bang. Nah, begitu. Mulai besok lu cari kerjaan yang halal. Nah, kalau begitu kan gua nyata enak kan dikit. Iya, Ing, gua jadi terharu. Jadi kayak di film-film hidayah. <tuh> Jelek-jelek. Jelok. jelek jelek jelok jelok